Spewa Atlanta bos jauhri bos yang udah lagu yang wis konejo wong ndemeni laki Sẽ Kelengung beli, dia celah ke noran Kadung kumat, keplecok cinta Patung ceri, nampak jawab